Ya, pertama itu saya masuk di ASRI 68 Mbak, jadi eh, pasca 65 ya, tadi 68 itu masih terasa sekali bahwa apa-apa yang masih berbau dengan masalah 65, itu agak mencekam, jadi kita tahu betul di isi di ASRI, itu ternyata mereka-mereka itu -mereka sangat-sangat longgar sekali, memang Asri ya, Longgar dan dan saat itu memang di keluar Asri ada ada studio-studio atau sanggar yang dimana bernaung di bawah bendera-bendera tertentu yang paling tidak yang netral adalah sanggar bambu waktu itu dan saya ada di sana, saya masuk ke sanggar bambu dan sampai ke sekitar tahun 70 di situ digembleng sama teman-teman semuanya sanggar bambu dan dan terlihat bahwa semua teman-teman itu memang selalu uh, ingin keluar dari masalah-masalah politik pada waktu itu ya uh, sedangkan di Jogja pada waktu itu dicanangkan bahwa kota kebudayaan kota kesenian yang dimana kalau kita mengibarkan bendera kesenian itu yang namanya aparat itu agak enggan dengan kita Di situ ada macam-macam persoalan, salah satunya juga ada kali-kali yang juga rambutnya kuondrong gini yang ramai dengan Jogja tapi kita di di, di anak-anak seni rupa anak-anak asri di, tidak diapapakan hmm. pada waktu itu walaupun bentuknya dan tingkahnya sama dengan orang-orang yang yang apa kali-kali itu sehingga sekitar sekitar tahun 70 itu saya membentuk kelompok yaitu paling sederhana waktu itu kelompok 5 dengan teman-teman, itu selalu selalu membincangkan apa yang dikatakan diisi yang dianggap bahwa menyentuh masalah-masalah anu kesenian yaitu salah satunya masalah pendidikan anu konsep kesenian dari dosen-dosen eh, yaitu misalkan barang-barang yang bentuk jadi itu bukan seni misalkan segitiga bulatan segi empat jajaran genjang anu segi tiga sama sisi itu itu bukan seni, karena semua orang bisa dan pas Dengan ukuran-ukuran tertentu Saya dan yang lain bisa sama Nah ini, ini, ini membuat Awalnya kami juga anu Ayo kita pameran Waktu itu seni sono sebagai anu apa Media dari anak-anak muda pada waktu itu Kita pameran di sana Kita undang dosen-dosen Pak ini ada karya yang bagus sekali mereka melihat kita mereka tahu bahwa kita melawan ide-ide yang dilontarkan diisi tapi dengan jalan positif yaitu kita pameran kita pameran membuat karya seperti itu kita pamerkan dan pada waktu itu ya akhirnya mereka mempertimbangkan juga karena keseriusan kita jumlah misalkan jumlah pameran ya jadi setiap anak itu pada waktu itu harus 40 biji untuk memperlihatkan apa eh, sikap atau atau karakter atau pribadi seseorang itu dosen itu akan melihat 40 baru ketahuan, oh kamu itu ini kamu ini sih, ini ekspresionis, ini orang-orang abstrak, ini gini ya Nah ini kami tentang juga saya pameran tunggal satu di satu rumah gitu. Saya apa? Saya saya kosongkan satu apa eh, kos-kosan tempat kos itu saya kosongkan. Kita lapur putih bersih. Kita taruh satu lukisan. Lukisan satu agak besar pada waktu itu ya satu meter kali satu meter mungkin. Itu saya anu undangan secara resmi kami mengundang semua termasuk salah satu waktu itu dosen yang paling dekat dengan saya Fajar Siti dan yang melontarkan itu Fajar Siti saya anggap dia yang harus datang dia saya undang suruh datang kamu Pak Fajar Kak, harus datang gitu akhirnya dia datang juga datang pada waktu itu dia naik sepeda dia datang ke situ melihat dia hanya bilang kamu main-main aja kamu selalu main-main dengan saya kamu nggak pernah serius di dalam kesenian. Dia memang begitu. Nda pak ini serius pak. Ini akan saya mengundang seluruh teman-teman, seluruh anu asisten untuk diskusi di sini. Saya melontarkan satu karya ini. Ini kita diskusikan bersama. Dia gak mau. Dia pulang. Gak mau aku kalau kamu nggak serius. Kalau kamu serius aku akan datang. Nah Itu dia sama-sama bersikokoh seperti itu. Cuman dia artinya dia itu melihat bahwa kelompok daripada kami itu memang serius di dalam mempersoalkan kesenian, walaupun di sini dia tidak dia menolak masalah-masalah itu. Nah, paling akhir eh, kalau di sini rupa baru itu berawal dari Jakarta di Jakarta Desember hitam itu kita diundang sama eh, apa tim Jakarta yang mengundang untuk Pameran Besar Seni Rupa Indonesia Itu diundang saya sebagai mahasiswa Dan dialamatkan di rumah Semua rumah Jadi teman kami yaitu lima orang Saya, Harsono, Hardi, Nanik Siti, adi Itu diundang untuk pameran di Jakarta Sedangkan dosen-dosen juga diundang untuk pameran Jakarta Akhirnya kita ngomong-ngomong di sekolahan kamu diundang, ya, diundang kamu diundang, iya saya atas nama anu, apa, seni rupa anu muda, anak muda pada waktu itu udah, kita berangkat ke Jakarta terjadilah diskusi, diskusi pada waktu itu kita menolak semua konsep-konsep uh, dari panitia sedangkan panitia itu cenderung banyak dari isi dari asli, Asri Jogja Abbas Ali bahasa, Pak Widayat, Pak Anu segala macam. Dan yang dapat hadiah seni adalah uh, dua orang dari dari dari Asri dan yang yang lain dari ITB sama Jakarta. Nah, itu kami tolak semua. Akhirnya terjadi satu satu apa uh, uh, polemik gitu yang yang enggak akan selesai di dalam diskusi. Yaitu pertama pada waktu diskusi itu. Mereka tidak pernah mengenal mahasiswanya itu di dalam diskusi penuh seluruh mereka mengatakan kenapa si A si B si C kok tidak dapat hadiah yang dapat hadiah kok yang tua-tua pertama itu karena mereka nggak kenal kita yang kedua artinya kita masih muda yang kedua kita menolak anu, apa uh, uh, pe pemilihan pemenang itu kita menolak sayembara untuk menang. Jadi di kesenian tidak ada yang menang yang kalah nggak ada. Seorang Avandi uh, sama seorang apa <tuh>. Sujaweno misalkan yang bagus yang mana tidak ada. Lain Sujaweno lain Avandi lain. Ya, gitu kan pada waktu itu sehingga mereka marah sekali hampir goyah anunya apa uh, pemberian hadiah seni itu sehingga kita harus anu apa sedangkan pada waktu itu ku, kita menyodorkan anak anak muda menolak semua mereka juga akhirnya kita ada sedikit insiden di dalam di dalam pemberian hadiah itu kita memberi anu perti mati memberikan statement memberikan karangan bunga segala macam kita karangan bunga anu apa uh, uh, turut bela belasungkawa atas atas meninggalnya Slip Pak Indonesia, <laughs> wah rame, enggak marah semua panitia termasuk dari dari Jogja itu, semua marah. Akhirnya dilanjutkan diskusinya dilanjutkan di di ano, rumah makan itu yang yang kita enggak pernah tahu itu di rumah makan itu kita baik-baik aja semua, kita ngomong sama dosen-dosen kita segala macam, kita dikasih uang untuk pulang ke rumah dikasih segala macam Begitu kita pulang daftar kuliah sudah ditolak. Jadi yang nolak adalah dosen-dosen yang di Jakarta itu karena mereka adalah uh, apa? Uh, direktur segala macem. Nah, hingga, hingga akhirnya kita di scorsing tak terbatas lima orang. Sedangkan teman-teman yang dari Jakarta, enggak semua dari Bandung yang menandatangani Desember Hitam, itu semua tidak. Ya. Nah, ternyata kita waktu uh, apa me, me, menyodorkan Desember Hitam itu, mereka marah sekali. Di situ ada segala macam, ada kok statementnya. Tindakan dosen-dosen di Asri sangat keras, gitu, kalau dibandingkan dengan misalnya dosen, dosen di ITB ataupun di, um, di Jakarta itu, tindakan mahasiswa ini. Ya, pada pada waktu itu kita itu, saya anggap bahwa mereka itu terlalu dekat sama kita. Jadi, hmm. jadi kita itu sama sekali nggak pernah takut sama dosen-dosen, karena kita anggap bahwa dosen itu bapak kita saudara kita atau teman deket kita jadi kalau di, di Jogja itu kita main bareng, hmm. kalau malam itu didatangi untuk diajak makan, diajak segala macam diajak diskusi segala macam hmm. terlalu deket kita, jadi tidur di rumahnya Pak Fajar ngomong-ngomong disuruh ini, ini segala macam, itu sehingga kita sangat vokal di dalam diskusi lima orang teman itu hingga mereka itu Uh, kelihatannya kayaknya ini kok mahasiswanya kok anu, apa menyerang dosen hmm. dan itu umum untuk umum semuanya hmm. dan kita nggak merasa karena malamnya kita masih diundang untuk makan hmm. kita makan bersama Nyong, kita kamu pulang kapan? besok, hmm. oh ya, kita makan, makan kita makan bersama dikasih duit ada yang pak aku nggak punya duit kayak pulang kasih duit gini gini masih nggak ada apa-apa cuman dia itu telepon ke ini ke ke Jogja karena kita pulang besoknya kita daftar registrasi hmm. jadi mereka tahu betul kamu besok daftar iya ya salamku sama dosen-dosen yang lain dia hmm. bilang gitu oke okay. nah kita daftar ditolak semua anak lima itu kita tanya dia mereka bungkam semua apa itu nggak tahu termasuk anda aja yang tanya pada diri anda kenapa gitu hmm akhirnya kita usut-usut kenapa saya nggak punya anu akademik kesalahan akademik kenapa akhirnya mereka anu bawa ini ada telepon dari Jakarta Anda berlima tidak boleh ikut nah di situ kita undang wartawan kita ngomong sama wartawan sekolah ini ternyata sebuah nv sebuah pt yang bukan bukan perguruan tinggi yang anu tapi kayak perusahaan gitu di anu saya nggak punya kesalahan apa-apa ada telepon dari Jakarta rame sampai akhirnya ada ada anu apa e, masuk ke koran kita di blue up semuanya Menteri juga tahu semuanya tahu dipindah-pindahkan dosennya Pak Abbas pindah, Pak ini. Hmm. Pak Abbas marah memecat semua dosen-dosen yang ngepro kita hmm. semua di yang ngepro kita Oke. Pak Sudarmaji itu langsung lari ke tim dia jadi dosen tim terus eh, ini yang ke ke mana dia lari ke ke Semarang Undip yaitu Pak itu Darmantoyite darmanto YT itu Barusan masuk diangkat sebagai dosen Dia memiak kita, dia nggak tahu Kita seneng ngomong-ngomong sama dia Langsung dipecat dia nggak jadikan itu Banyak kok yang Banyak yang kecil-kecil juga Nah ini menjadikan Jadi rame menjadikan Kita kayaknya uh, Untuk mahasiswa Setelah kita banyak dikatakan bahwa kita itu memang teror pemberontakan gitu loh hmm. Jadi kita itu negatif sekali pada waktu itu Dan kita aktif di dalam keluar yaitu di seni rupa baru Terus pulang ke, ke kampus saya di pipa itu yeah. Bersama teman-teman di pipa Dan itu sudah lepas sekali dengan anu hmm. Memang benar-benar menyerang betul teman-teman yang kelompok-kelompok yang memang pada waktu itu dekat sama saya begitu sama kita. Apakah coba juga belajar tentang sejarah? Iya, yeah, iya, yeah, Sejarah yeah. apa gitu? Iya, yeah, pada waktu itu kita memang uh, murni ya di, di seni anu uh, seni lukis, yaitu uh, sama sekali tidak mempelajari tradisi, mm -hmm. ya, uh, seni rupa Barat. E, Filsafat-filsafatnya Barat semua dan di situ, walaupun di asri itu anunya sama itb beda sekali di asri sangat sangat e, e, apa Timur dan Jawa Indonesia yaitu ada Afan di kelompok Sujoyono juga sering situ di, anu apa e, e, semua pada di, di di Asia atau, atau Ketimuran di, di asri itu sedangkan di ITB pada waktu itu uh, uh, sempalan dari teknologi ya anunya teknologi enggak dia pada lebih cenderungan pada teknologi dan seni modern pada saat itu hingga Pak Darta itu pindah ke ITB karena apa, abstrak gitu ya, seni lukis, eh seni patung Ya, walaupun ada cerita lain Pak Darta juga sebetulnya. <tuh> Tapi lebih cocok di Bandung, kalau Pak Darta Karena kalau di Jogja sini kan semua masih klasik dianggap bahwa hmm. uh, ada Pak Edi Sunarso, ada ini yang semuanya uh, figur-figurnya masih klasik ya. ya. Terus kalau uh, misalnya sewaktu di pelajaran di mata kuliah sejarah gitu ya Pak, hmm, hmm. kan juga... Uh, pandii gitu kan mm -hmm. Joyonil. Um, apakah juga kan tema-tema karya mereka kan dekat dengan isu-isu kerakyatan mm -hmm. gitu kan. Nah, itu setelah uh, ya setelah 65 itu gitu. Mm -hmm. Apakah masih dibicarakan gitu tentang isu-isu kerakyatan itu di karya-karya mereka. Kalau di dalam mm -hmm. Kalau ada, di dalam beda, gitu. Kalau di dalam di asri sendiri mm -hmm. itu enggak beda dan dan sangat-sangat mm -hmm. anu mm -hmm. enggak Uh, kita pernah anggota dewan dewan mahasiswa pada waktu itu uh, kita dengar uh, Hendra Gunawan itu keluar bisa bebas dari dari dari, dari anu apa uh, uh, apa ya uh, bui penjara boleh bicara di di anu luar kita mengundang dia untuk datang ke ke ISI. 78 ya. 7, 8, mm -mm. 8, 8, 8. Mm -mm. Itu dia pertama kali dia keluar dan kita undang langsung hmm. dewan mahasiswa yang undang. Hmm. Untuk bicara di di di anu uh, masalah yaitu masalah zaman 65 ke belakang itu. Hmm. Masalah bahwa apapun yang uh, terjadi di Indonesia kalau saya membela rakyat tetap rakyat. Hmm. Saya adalah di antara rakyat-rakyat itu. Dia berani sekali pada waktu itu orang masih ketakutan untuk bilang rakyat itu. Hmm itu dia dia bila, bicara gitu di muka anak-anak itu jadi saya kira semuanya masih Anu dulunya memang ada Anu apa lembaga-lembaga uh, uh, yang kerakyatan itu